baik kita langsung ke ramalannya Oke kita langsung ke topik pembahasan yaitu ramalan asmara cowok Leo seperti yang kita ketahui Leo disimbolkan dengan Lion King ataupun singa dan diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus pada umumnya juga Leo itu bersifatnya orangnya keras wataknya sangat keras dan egoisnya sangat berada di tingkat tinggi dan khususnya Buat para cowok Leo dia sangat mementingkan kepentingannya sendiri dan dia sangat cuek dan suka marah-marah kepada pasangan padahal di dalam hati ataupun di dalam kategori lain dia sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang pasangan cowok Leo juga tidak suka banyak basa-basi kepada pasangan apabila dia menginginkan sesuatu terhadap pasangan dia akan langsung mengutarakan dan dia berharap akan mendapatkannya kalau dia belum mendapatkannya, otomatis cowok Leo akan secara spontan memaksakan diri ataupun memaksakan kehendak kepada pasangannya, sehingga pasangannya terkadang jenuh ataupun bosan kepada cowok Leo. Cowok Leo juga orangnya merasa seorang pemimpin dan merasa seperti seorang raja di dalam suatu hubungan asmara. Cowok Leo akan memandang pasangannya sebagai orang lemah ataupun sebagai yang disebut dengan pembantu dalam hubungan asmaranya tidak jarang pasangannya akan sering kontak namun tak kuasa untuk melawan egois ataupun emosi yang ditimbulkan oleh cowok Leo. Dan buat kamu yang berpasangan cowok Leo, hati-hati dan pelajari sifat cowok Leo dengan sesama agar hubunganmu langgeng dan awet ke jenjang yang berikutnya. Pasangan yang cocok untuk cowok Leo adalah seorang cewek yang berzodiak Aries. Mereka diintensitas 77% bertahan sampai kakek nenek karena tipikal cewek Aris mampu mengelabui sifat raja ataupun sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang cowok leo Aris juga pandai mengakali ataupun yang dinamakan membuat candaan kepada cowok leo sehingga cowok leo tidak bisa berpaling dari seorang cewek Aris dan di sebaliknya pasangan yang paling tidak cocok untuk cowok leo adalah cewek yang berzodiak belum ini di intensitas mereka bertahan itu diangka 13% bertahan sampai jenjang berikutnya ataupun sampai kakek nenek dikarenakan tipikal cewek Gemini juga mempunyai egois yang tingkat tinggi dan mempunyai sifat kepemimpinan dan egois yang tingkat tinggi mereka dikategorikan tidak cocok itu dikarenakan juga karena ada bentrokan energi antara seorang cewek Gemini dengan cowok Leo sifat asmara cowok Leo cowok leo merasa orang terpenting dalam hubungan asmara dan cowok leo juga merasa orang penting dalam kehidupan pasangannya sehingga cowok leo suka berlaku semena-mena kepada pasangannya tidak jarang pasangan cowok leo selalu berlontak namun tak kuasa untuk melawan kuatnya energi cowok leo di karakter asmara cowok leo dikategorikan seperti cuek-cuek tapi butuh cowok leo berkarakter orangnya cuek, orangnya egois namun di satu sisi dia sangat membutuhkan perhatian dari seorang pasangan dan membutuhkan kasih sayang dari seorang pasangan cowok Leo juga sangat mudah merasakan kesepian ataupun kesendirian dalam dirinya apabila pasangan tidak berada di dekatnya cowok Leo akan segera menghubungi pasangan untuk menemani dirinya di warna Aura Asmara cowok Leo itu adalah warna merah dan warna hitam warna merah menunjukkan sifat kepemimpinan cowok Leo dan warna yang melambangkan egois ataupun amarah cowok leo sangat tinggi di warna hitam itu menunjukkan asmara ataupun hubungan yang dijalin oleh cowok leo sangatlah tidak mudah karena kan perlu rintangan perlu pengorbanan dari sebuah pasangan kepada cowok leo dan pasangan juga sangat membutuhkan banyak pengertian kepada cowok leo karena cowok leo sangat menuntut itu semua namun cowok Leo sangat tidak mau mengungkapkannya ataupun dikategorikan sebagai cuek-cuek tapi butuh di angka asmara cowok Leo itu berada di angka 3 18 29 39 dan 45 di tipe asmara seorang cowok Leo cowok Leo merupakan tipikal orang yang setia namun dia tidak mampu ataupun dia gengsi untuk mengutarakan isi hatinya kepada pasangan dan cowok Leo akan merasa tidak enak ataupun merasa terinjak apabila cowok Leo mengungkapkan isi hatinya kepada pasangannya tersebut dan untuk menjawab pertanyaan subscriber kita yang telah meninggalkan kolom komentar asmara cowok Leo dengan cewek Leo itu sangat tidak cocok karena mereka di intensitas hanya di angka 35% tahan sampai kakek nenek dikarenakan ada bentrokan energi yang sama-sama merasa bersifat kepemimpinan dan seperti seorang raja. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan Asmara Cowok Leo. Secara singkat jelas dan padat, semoga bermanfaat. Ingat, tinggalkan like, komen, dan bagikan video ini ke teman terdekat Anda agar mereka juga tahu informasi Ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.